Halo sahabat HOME Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam playlist ini kita sedang mempelajari materi introduction to cloud yang kedua dan di sini kita masuk ke catatan belajar kita yang ke-11. Modul 11 bertujuan untuk memahami fungsi deep learning dan berbagai penerapannya dalam dunia bisnis. Kita akan mengenal beberapa teknologi terminologi, yang pertama, artificial intelligence, kemampuan sistem komputer untuk melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Lalu algoritma, sekumpulan aturan untuk perhitungan yang harus diikuti untuk melakukan tugas atau membuat keputusan. CUN, model matematis yang membantu bisnis menentukan berapa lama customer akan stay dan berapa banyak yang mungkin mereka beli selama waktu tersebut. Kemudian deep learning, model pembelajaran mesin yang membuat keputusan kompleks berdasarkan banyaknya bagian data yang tidak terstruktur. Model ini seringkali meneru pola otak manusia, sehingga bisa disebut artificial neural network. Forecasting, menggunakan algoritma untuk menganalisis data pattern untuk membuat prediksi. Neural network, model atau algoritma yang dirancang untuk membuat keputusan dengan cara yang mirip dengan otak manusia. Kemudian machine learning, cabang dari kecerdasan buatan di mana sistem komputer belajar dari data tanpa additional human programming. Machine learning biasanya melibatkan beberapa bentuk data training. Recognition, ini adalah kemampuan sistem komputer untuk mengenali pola dalam gambar, video, teks atau suara, dan membuat keputusan atau penetapan kategori. Data training, Labeling pada data atau mengembangkan model matematis dari training data dan memfasilitasi prediksi untuk membuat data baru. Mesin Learning adalah bentuk khusus dari kecerdasan buatan. AI sendiri adalah fungsi komputer apapun yang meniru perilaku manusia. Mesin Learning mengacu pada kemampuan komputer atau jaringan untuk membuat dan memperbaharui algoritma untuk membuat prediksi atau melakukan tugas dengan kemampuan yang semakin baik.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 Ini dikenal sebagai advertising atau iklan, artikel berita atau jenis saran apapun untuk pengguna. Lalu forecasting akan membandingkan kondisi saat ini dengan data trend untuk membuat prediksi. Berikutnya recognition menggunakan sistem komputer untuk mengenali pola dalam gambar, video, atau suara. Lalu pattern detection. Bank menggunakan algoritma machine learning untuk mendeteksi penipuan kartu kredit dengan menganalisis pola pembelian. Lalu customer churn menganalisis informasi pelanggan untuk menentukan cara menaik dan mempertahankan pelanggan dalam jangka panjang atau memprediksi pengeluaran sumber hidup mereka. Ini adalah contoh peran penting mesin learning dalam dunia bisnis. Yang pertama untuk marketing, perusahaan menggunakan mesin learning untuk membuat iklan dan rekomendasi yang dipersonalisasi untuk customer. Lalu financial, perusahaan financial menggunakan mesin learning untuk memprediksi tren di market dan harga. Untuk healthcare, perusahaan dapat menggunakan mesin learning dan data customer untuk membantu membuat keputusan tentang faktor risiko, diagnosis, perawatan, dan follow-up care. Untuk security, mesin learning dapat digunakan untuk mendeteksi penipuan. Mesin learning recognition model dapat menggunakan fitur seperti sidik jari untuk mengunlock secure site. Demikianlah pembahasan untuk modul 11. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.